Ya, ya, ya, ya, ya, ya, Ada ya, ya, ya, ya, Pak, pasir, Pak. Oh ya. <laughs> ok. ya, Iya, iya. Ini Iya, iya, sambil di kurang saya, Ini Oke, terima kasih Pak. dulu Pak. Coba lihat bagus Terima kasih. Pak. Oke. Ini tapi, kalau beliau kan dia, kalau dia, kalau dia, kalau dia, kalau ini kalau Amin Untuk tolong, Pak nah. nah, kan. Pak Mas Mas, Mas, ya? Mas, mas, Mas, apa? Bajunya sama, Kalau apa ya. sama apa, ya. <ketan> Oh, sama marik. oh, iya. dulu, ini? Makanya dulu, ini kiri kanan, Selamat, selamat selamat jaman ini gelap dulu ini pertama. sampai kabar? Uh, from Malaysia. Oh, Malaysia. Rambut kenapa tidak bisa? ini, rambut, rambut <laughs> oh boleh ya <tid> ya ya pak ganjar pak Malaysia oh boleh Baik baik baik. baik, baik, baik. Di middle, Pak, di middle, baik. ya. Pak di tengah. Baik, ya baik, kasih, ini Luneja juga populer Indonesia ini. Mohon kehatian kepada Bapak Ibu yang masih mengundang penghargaan pada saat tadi <guluk> bersih tadi. Mohon kembalikannya kepada Panitia karena acara akan segera kita mulai. Ya Radio Lokal kami. Bapak Ibu yang masih mengundang penghargaan pada saat tadi bersih tadi, kami segera membalikannya kepada Panitia. Terima Radio Lokal. Ya, itu misalnya terus ya. Juga. Ya, ya ya ya ada ya, ada ya, ada ya. Hari terakhir. Hey, senior. <tih> ah, masa. ya. Ya, pun itu. Kalau mau ah, saya kasih. Pasang, <tih>, ya. Ya. Ini warna ini warna biasa nih, Pak Ganjar. Jadi nah, di mana mana <tih, tih>, ini. Kisah. Oke, terima Malaysia, <laughs> terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Sukses, sukses. terima kasih, terima kasih, Selamat mantap, Oh Oke. Tapi cuma salamannya. Udah sakit lagi. Diulang, diulang. Ah, itu. Oh, beliau, N nah, net. Padahal saya sama beliau gini kan. dan loncat-loncat saya. karena kalau ketemu dalam situ. Beras. Langsung pula. Bandarnya beras pula. Bandarnya beras Beras. Kemarin kita sama Pak Tito dimarahi kira-kira. Kenapa berasnya males sama <cska> <c expense> Kita mau cari kalau kemarin aku udah oh, <tuk> okay. ya, anak gua aku masih coklat. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Bisa sertaik, kan? Dari pasar menuju ke pasar. <tuk> Saya mau minta beras kita. Sudah ketemu Masa beras kita mahal? Masa penyambungan enggak ada? Ya apa sih apa itu? Mas, mas, mas, ini? Mas, ini Mas. Uh, uh, gambar udah beda. Ya, kan? ya rekan -rekan, rekan. boleh ini ditutup Boleh Ya, boleh, boleh, headline boleh, ya. Boleh. Ini udah terbiasa ini ini nah, Oh, Aja. Oh. Karena harus jadi guru, bro. ketemu ya. Tapi kita inget yang kasus tua? kita dulu, Kapan? Ini lagi nih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan lembaga-lembaga negara hadir bersama kita, Ketua MPR RI, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara, beserta para Gubernur dan para Bupati Wali Kota yang hadir, yang saya hormati Ketua Dewan Pers, Ibu Nini Rahayu, beserta seluruh jajaran pengurus Dewan Pers, yang saya hormati Ketua PWI Pusat, Bapak Atal S. Jepari, beserta seluruh jajaran pengurus, yang saya hormati Panglima TNI dan Kapolri, beserta seluruh Kepala Staf yang hadir, para Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, yang saya hormati tokoh pers, rekan-rekan wartawan, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, atas nama rakyat, atas nama pemerintah, saya menyampaikan Selamat Hari Pers kepada seluruh insan Pers Indonesia dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara berada. Sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Pers Nasional atas kontribusinya kepada bangsa dan negara. Sejak awal, awak media berkontribusi besar dalam menyuarakan ajakan perjuangan kemerdekaan, menyuarakan inovasi-inovasi pembangunan, dan menjadi penopang utama demokratisasi. Dan saya punya pengaman pribadi yang dalam dan bersahabat dengan insan pers, sejak menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan menjadi presiden. Saya sana kemari, runtang runtung, saya jalan bareng ke kampung, ke pasar, ke desa, ke nelayan, dengan rekan-rekan wartawan. Dan terbukti, insan pers telah membuka harapan orang biasa seperti saya bisa menjadi presiden. Bapak-Ibu Insan Pers yang saya banggakan, pada hari peringatan Hari Pers Nasional sekarang ini, saya ingin mengatakan bahwa dunia pers tidak sedang baik-baik saja. Saya ulang dunia pers tidak sedang baik-baik saja. Dulu isu utama dunia pers adalah kebebasan pers, selalu itu yang kita suarakan. Tapi sekarang apakah isu utamanya tetap sama? Menurut saya sudah bergeser, karena kurang bebas, apalagi kita sekarang ini. PR sekarang ini mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. Semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya. Sekarang ini masalah yang utama menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab. Karena masyarakat kebanjiran berita, dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing. Dan umumnya tidak beredaksi atau dikendalikan oleh AI. Algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten Recian yang sensasional. Sekarang ini banyak sekali. Dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik. Ini yang kita akan semakin kehilangan. Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita. Media konvensional yang beredaksi semakin terdesak dalam peta pemberitaan. Yang kedua, keberlanjutan industri media konvensional juga menghadapi tantangan berat. Saya mendengar banyak mengenai ini, bahwa sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing. Ini sedih loh kita. Sehingga... Tadi malam, saat makan durian, saya mengundang beberapa tokoh Insan Pers untuk berbicara mengenai ini. Kita tahu bahwa menkominfo baru saja mengajukan izin prakarsa mengenai rancangan perpres tentang kerjasama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Tapi ada usulan lain, rancangan Perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Saran saya, bertemu kemudian dalam satu bulan ini harus selesai mengenai Perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan. Nah. Saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini. Sekali lagi, sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform, platform asing. Artinya apa? Sumber daya keuangan media konvensional akan semakin berkurang terus, larinya pasti ke sana dan sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital, tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita. Kemudian yang ketiga, kedaulatan dan keamanan data dalam negeri juga harus menjadi perhatian kita bersama. Data adalah new oil yang harganya tak terhingga. Dan para penguasa data bukan hanya bisa memahami kebiasaan dan perilaku masyarakat. Dengan memanfaatkan algoritma, penguasa data dapat mengendalikan preferensi masyarakat. Ini yang kita semua harus hati-hati. Dan hal ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Hati-hati dan waspada mengenai ini. Bapak-Ibu yang saya hormati, di tengah suasana seperti ini, insan media arus utama, media mainstream, justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Penting sekali menjadi clearing house of information, menyajikan informasi yang terverifikasi dan menjalankan peran sebagai Communication of Hope, yang memberi harapan kepada kita semuanya. Peran utama media kini semakin penting untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta, terutama di tengah keganasan post-truth, pasca fakta dan pasca kebenaran. Media harus utama diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran searching the truth, dan membangun optimisme. Oleh karena itu, saya minta semua pihak, baik kepada lembaga pemerintah pusat dan daerah, BUMN, perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat, untuk mendukung keberadaan media arus utama. Memang untuk bisa eksis berkelanjutan, media arus, media arus utama harus melakukan inovasi-inovasi harus adaptif terhadap teknologi dan melakukan langkah-langkah strategis, namun media massa tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah dan semua pemaku kepentingan harus memberikan dukungan. Terakhir, memasuki tahun politik, media massa harus tetap berpegang teguh pada idealisme objektif dan tidak tergelincir dalam polarisasi. Media harus mendorong pelaksanaan Pemilu 2024 supaya berjalan jujur dan adil, serta meneguhkan persatuan Indonesia. Media masa harus tetap menjadi pilar demokrasi yang keempat dan menjadi referensi utama bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi. Saya rasa itu yang penting saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang paling beriah untuk Hari Pers Nasional 2023. pers Nasional ini pasti akan memasuki satu uh, fase di mana Indonesia mempunyai agama politik. Maka tadi pesan oleh Pak Presiden agar semuanya bisa memberikan informasi ini nitra, agar semuanya bisa menjaga persatuan bangsa. Dan saya aku yakin makin hari pers kita akan makin dewasa untuk itu, karena sudah punya pengalaman yang cukup panjang, pasti tidak mau kita akan mengulang situasi-situasi uh, yang pernah terjadi dan mengakibatkan hubungan antara anak bangsa tidak baik. Tapi yang kedua, tentu saja pers hari ini mendapatkan tantangan karena akan berhadapan dengan media sosial, akan berhadapan dengan situasi perubahan dunia informasi yang makin digital. rasa nah, rasanya pers juga sedang berbenah, maka saya melihat banyak pers yang sangat progresif, sangat kreatif melayani masyarakat, dan tentu saja Pak Presiden tadi menyampaikan Ceritanya makin mendidik, makin edukatif dan berbobot harus berkualitas, tidak lagi yang recehan, gitu ya. Dan itu tentu menjadi tantangan pers hari ini karena persaingannya makin ketat. Dan sekarang citizen jurnalis bisa lo membuat pers sendiri. Bahkan rasa-rasanya PR dari pers mainstream menjadi begitu penting untuk mengedukasi masyarakat. Ya kalau kamu ingin menjadi citizen jurnalis, juga ada etika lo ya, juga ada caranya loh ya, maka banyak dari kegiatan-kegiatan eh, pers yang sekarang memberikan edukasi pada pelajar, pada kelompok masyarakat, sehingga semuanya akan makin dicerdaskan dengan pers kita. Okay? ya ayo gimana kita 100, Pak. ini gini. Matang dulu, matang dulu. Sini. Guys. <reposito> wipe, oh, <createocado>. <cuk> Gawat, Александ, guys. ada Pak Ada Pak. ada Pak Ganjar. Ada Pak. Ini, ini kameranya. Ganjar, Ini Itu. Ganjar foto, belakang. Ini video ini loh. Dia <San> panggil Pak Ganjarnya, ini lo mau kasih oleh-oleh bilang, "Kasih oleh-oleh." Pak Ganjar mau sprengjar. Ganjar, Ganjar, ale. Pak Ganjar. Pak Ganjar. Ganjar. Iya, kita foto. Pak Ganjar foto foto kanjar foto foto api nyampe ya pak ini pak kanjar foto ini bapaknya teman sini pak kanjar foto anaknya ini ya